Baiklah para sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali percobaan kita di malam hari ini Tentunya kita keunggahan pertama para sahabat ya. ada info spesial banget dari Rizky Bilat Dia yang menginfokan para sahabat, jangan sampai lupa untuk menyaksikan Tentunya acara sinetron JWB babak kedua di antemi para sahabat ya jam, tentunya jam 9 malam Mudah-mudahan tentunya Rizky Bila selalu memberikan kesehatan dan selalu memberikan kejutan-kejutan di sinetron persahabat ya. luar biasa Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dari Leslar, persahabat ya Kita dukung terus untuk karya-karya dari idola kesayangan kita Ke kabar berikutnya, persahabat, kita mendapatkan asupan vitamin bahagia banget nih dari channel youtube nya Bang Bilar Dan baru saja diunggah di channel youtube nya persahabat ya, vlog terbaru Tentunya... Kejutan untuk Bang Eno yang sedang berulang tahun, happy birthday Moreno. Luar biasa, sahabat Ya, kejutan yang diberikan oleh Lesti dan Rizky Bilar membuat panik Bang Eno. Nih, dikasih surprise yang sungguh luar biasa, acting dari Rizky Pilar, sahabat Ya, tentunya kita sebelumnya kita lihat di sini ada sebuah momen spesial, Dede dan Abang Bilar ngerujak barang nih sebelum tentunya melakukan aksi pranknya, sahabat Ya, kita lihat ke berikutnya. Moreno datang dan meminta maaf para sahabat ya kepada Dedek Alessi kita lihat perhatikan postingan ini tuh tangan Bang Eno tentunya ingin meminta maaf kepada Dedek yang disuruh Rizky Bilar untuk meminta maaf langsung atas kesalahannya para sahabat ya dan kita lihat di sini ada acting yang sungguh luar biasa dari Bang Bilar langsung abang Bilar dendang korsi aduh para sahabat ya kita lihat dalam momen ini abang Bilar sangat marah kepada Bang Eno Prasabat ya kita lihat juga sampai ingin dilempar nih tentunya Bang Bilar Prasabat ya aduh ini luar biasa memang acting yang dilakukan oleh Rizky Bilar Prasabat ya membuat deg-degan semua apalagi Bang Eno Prasabat ya makin panik dengan apa yang dilakukan oleh Rizky Bilar tapi ini adalah kejutan Bang ya untuk Moreno yang sedang berulang tahun mudah-mudahan Tentunya, semua yang diberikan keberkahan dan barokah, amin. Ya Robbal Alamin, kita masih menunggu kejutan selanjutnya, para sahabat yang mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar terbaru dari idola kita. Tetap dengan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.